Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Minggu kemarin Kita sudah belajar materi ifaq. Nah, hari ini Kita akan belajar materi baru Yaitu Idhum Nah, anak-anak Masih ingat tidak Lagu yang kita nyanyikan pada minggu kemarin Nah, kalau masih ingat kita nyanyikan bersama-sama kembali ya Wahid Isnani Salasa Idhar itu jelas Iqfah itu samar Iklab itu membalik, Iqlum itu masuk Ciri-ciri Iqfah Nun wal Siap-siap dengung Panjang tambah Satu ketuk Nah seperti itu jadi kalau anak-anak mau mengingat apa sih artinya idohar, apa sih artinya infak, apa sih artinya ikhlak, atau apa sih artinya idohom Anak-anak bisa menyanyikan lagu itu ya Nah setelah ini anak-anak simak penjelasan ustazah tentang materi idohom Nah anak-anak sekarang kita akan belajar materi idohom Nah di lagu yang sudah kita nyanyikan tadi idohom artinya masuk jadi, nun atau huruf lain jika tidak bersukun bertemu tasjid dibaca idqom Membacanya lewati yang tidak bersukun Sekali lagi, nun atau huruf lain jika tidak bersukun bertemu tasjid dibaca idqom Membacanya lewati yang tidak bersukun Nah, cara membacanya seperti ini ya <Sess> Jadi, ketika ada nun yang tidak bersukun bertemu tasdik, membacanya lewati yang tidak bersukun. Jadi, nunnya dilewati, membacanya langsung ke huruf ro. Jadinya membacanya Qulumirizkirobikum. <Sess> Nah sekarang Ustadzah Dina akan mencontohkan dengan membunyikan baris nomor 1, 2, dan 3. Diperhatikan ya, baris pertama. Kulumir rizqi rabbikum. Sampingnya. Wala irruji'atu ila Rabbi. Baris nomor 2. Arru'a burhana Rabbi sampingnya baris nomor 3 mirbil alamin sampingnya yhi Hai Nah untuk baris selanjutnya anak-anak bisa praktekkan bersama ayah atau Bunda di rumah ya Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi idgham. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham tentang materi idgham? Kalau sudah, anak-anak bisa belajar di rumah bersama ayah atau bunda ya. Nah, sebelum Ustaz Dinda akhiri, Ustaz mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to reset holy Quran, don't forget to study at home. And be careful. Nah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.